Oke hey guys kembali lagi bersama Romoto Vlog Jadi untuk di video kali ini Sesuai janji gue Bakal gue review nih motor Setelah beres Kemarin habis gue restorasi Sekarang udah Ya udah sesuai sama kemauan gue lah modifnya Jadi sekarang mau gue review Karena nih motor jujur udah lama di gue Udah hampir setahun Udah setahun malahan Tapi belum gue review sama sekali Belum gue review modifnya maksudnya Karena ya kemarin-kemarin modifnya belum sesuai sama Maunya gue Jadi makanya belum gue review Dan sekarang udah sesuai semua sama kemauan gue Jadinya baru gua review sekarang. Sekarang kemarin juga baru beres apa restorasi. Sih. Jadi buat yang belum tahu ini basicnya itu gas gas BE 250 motor lokal dari pabrikan Pasuruan ada di daerah Pasuruan Jawa Timur. Untuk bawaannya ini masih banta apa untuk bawaan pabriknya dia ban tahu. Cuma sama gua diganti pakai wheelset supermoto. Karena sesuai peruntukannya motor ini gua pakai buat harian di aspal jadi gua ganti wheelsetnya buat supermoto. Ya mungkin terabas juga tapi jarang-jarang sih kalau gua mah karena Gue lebih fokusnya konten ke Supermoto Jadi untuk trabas gue agak kurang kontennya Oke jadi langsung aja Kita mulai reviewnya Mulai dari bagian atas dulu untuk bagian dekal nih gua pakai dari Dirti terus grafik nih bahan yang bahan orajet yang bahan tebal untuk harganya kalau motor ini tuh kemarin dekalnya 900 ribuan karena dia bodinya 250 gede jadi makan kertas dekalnya banyak jadi untuk dekal tuh termas, apa tergantung ukuran bodi motor ya kalau misal 150 kan kecil tuh murah cuma 600 ribuan kalau untuk 250 dia bodinya gede jadi apa harganya agak mahal? Beda sama yang satu Terus, untuk bagian jok, cover jok ini gue pakai ya yang tanpa merek, warna hitam striping merah. Untuk bahannya, ini yang bahan amplas karena gue lebih suka yang bahan amplas, lebih enak ketimbang yang halus. Kalau halus, malicin ini. Untuk cover joknya, gak ada merek karena gue beli di online kemarin. Untuk harganya, ini cover jok berapa ya? Rp100 ribuan murah karena emang kalau di online lebih murah sih di Tokopedia terus untuk bagian stang ini stangnya gue masih pakai bawaan motornya nih ini udah tipe fatbar bawaan motor Ma apa original motornya original bawaan motornya tadinya gue mau ganti rental nih stang cuma karena ini stang gue udah tes jatuh berapa kali dia ketahanannya lebih kuat ini udah jatuh berapa kali tapi enggak ada bengkok masih lurus jadinya gue enggak jadi apa enggak jadi ganti ke rental karena orinya aja udah kuat nih jadi ini masih bawaan motor nih cuma barpetnya aja yang gue pakai rental Cuma bawaan orinya ini stangnya warna hitam, sama gua di repaint merah Nih. Jadi kemarin sekalian gua repaint velg, stang semua triple clamp, jadi warna merah. Terus untuk handle, gua pake dari hiutech nih, kiri kanan handle rem sama handle kopling. Kenapa gua lebih milih hiutech karena lebih enak, dia lebih pendek. Sebenarnya untuk handle tuh yang ya budget-budget, pelajar tuh ada yang merek hiutech, terus Endrotek, scarlet, sama apa gitu. Kalau kata gue yang paling enak tuh Yutek karena dia paling pendek sendiri handle koplingnya. Kalau merek Endurotek modelnya sama kayak gini bulat apa nggak kotak jadi lebih enak kalau bulat tuh. Kalau handle kotak kan dia sakit di tangan. Bedanya kalau Yutek sama yang lain tuh dia di handle koplingnya lebih pendek. Kalau untuk handle remnya sama ukurannya. Modelnya semua sama. Cuma kalau untuk Yutek dia handle koplingnya lebih pendek doang. Ini handle warna warna hitam. Untuk master rem depannya ini gue pakai original bawaan motor cuma ini gua ripen jadi coklat yosimura sama tutupnya gua ripen merah terus kita lanjut bagian kenal pot, untuk knalpot gua pake ini full system dari radamel radamel racing ini bahan stainless hidernya bahan stainless selinsernya juga bahan stainless cuma untuk bagian header dia dibikin finishing ala-ala titanium jadi nih di chrome biru terus di sunblast kayak gitulah jadinya mirip kayak ala-ala titanium gitulah sama ini tabung tabung power boomnya terpisah di sini jadi udah nggak jadi satu sama di tabung power boom, power boomnya terpisah. Nilai plusnya kalau tabung power boom kayak gini ya bisa bikin apa ya nambah kegantengan motor gitu. Karena nah, jadi tambah estetik gitu kalau ada power boom, power boom pisah kayak gini. Ini untuk bagian ininya. Terus ini untuk bagian silensernya ban stainless warnanya juga asli warna stainless. Untuk ujungnya dia pakai karbon Rada Radamel racing. Untuk satu setnya ini. Sekitar 1,7-1,8 kalau nggak salah Kalau yang header Ala-ala titanium kayak gini Kalau header yang titanium asli juga ada Cuma harganya lebih mahal Sama yang paling murah ya Paling header stainless biasa Jadi stainless biasa nggak ada finishing Ala-ala titanium kayak gini Terus kenal pot udah Sekarang kalau untuk bagian bak mesin Nih gue pasangin cover Nih pasangin cover 1, 2 Sama yang sebelah kirinya Nih Cover plastik Untuk harganya cover mesin kayak gini tuh Kemarin gue beli satu set ini dapat tiga itu harganya 70 ribuan cover mesinnya terus untuk bagian bak koplingnya ini bak kopling sama bak magnet kiri gua repaint jadi coklat Yosimura juga terus bagian tutup koplingnya kampas koplingnya gua ripen hitam do sama ini tutup ini tutup apa sih namanya ini ini gua pakai merek z power kiri kanan dia satu set sama tutup blok magnet nih Z power warna merah itu gua beli seratus ribuan, gua pakai punya KLX, KLX satu lima puluh. Terus ini juga bak koplingnya kiri, yang kata gua tadi gua repaint coklat Yoshi murah. Cuma ini motor agak kotor, karena belum gua cuci. Kemarin sih gua cuci, cuma kotor lagi ya udah nanti aja cuci. Terlihat takutnya hujan lagi. Sama untuk tutup head ini gua repaint merah. Tutup headnya gua repaint merah candy. Cover gear juga gua repaint merah. Pokoknya kemarin gua satu set smoke gue ripen velg gue bongkar habis reta, apa habis restorasi kan terus untuk karburatornya ini masih standar bawaan motor dia pakai PWK 34 bawaan motornya PWK 34 jadi untuk karburator nggak gue ganti masih gue pakai bawaan motor ori bawaan motor terus kita lanjut ke bagian footstep ini footstep kiri kanan gue pakai exbrake ini gue pakai exbrake punyanya CRF 150 gue custom sedikit karena dia beda di bagian pengganjalnya nih gua custom pakai CRF 150 untuk Footstep Expert ini kisaran 325, 325000 Terus untuk master rem belakang juga ini gua ripen jadi coklat Yoshimura juga. Tutupnya gua tutupnya juga gua ripen warna merah. Jadi biar sekalian semuanya kemarin gua ripen. Terus untuk bagian monosok gua masih pakai original bawaan motor merek Fast S. Ini bagian dalamnya. Cuma kemarin gua ripen pernya jadi warna merah. Sama tabungnya juga gua ripen jadi coklat Yosimura cuma agak gelap Jadi untuk monosok masih pakai standar ori bawaan motor Gak gua ganti karena emang udah bagus juga Ngapain juga diganti Terus untuk bagian swing arm depan Eh swing arm depan Terus untuk bagian swing arm Untuk swing arm ini masih original bawaan motor gak gua ganti sama sekali Kenapa? Karena ini swing arm udah looknya SE Bukan looknya doang sih emang Dia swing armnya replika RMZ sama CRF250 RMZ lama bukan RMZ baru ya rmz lama sama crf 250 lama untuk bahannya juga dia sama aluminium alloy nih jadi enaknya motor ini tuh kaki-kakinya udah replika se replika crf jadi nggak perlu lu ganti kalau misalnya lu pengen ngejar tampilan look ala-ala se swing arm sama usd depan nih kita kok ke bagian usd-nya nih USD depannya triple claimnya bawaan motor udah CNC cuma gua repain merah kemarin gua repain biasa bukan anodice karena no lumayan mahal, jadi gue repain biasa aja nih warna merah candy. Tapi ini bahan aslinya CNC. Jadi untuk USD masih bawaan motor nggak gua ganti. Banyak yang nanya, Bang, ini USD-nya make diganti pakai apa? Padahal ini usd nggak gua ganti, ini masih bawaan motor. Dia merek Fast juga. Jadi untuk USD sama monoshock, dia merek Fast -ass. Cuma yang tipe kompetisi. Jadi ada setelan ribbon sama empuknya. Ini ada setelan bawah. Di bagian bawah sini sama di tabung atasnya sini ada setting apa ada setelan ribbon sama kompresinya untuk untuk ongkos repainnya nanti gua totalin aja semuanya terus untuk di bagian depan ini kaliper gua juga masih pakai original bawaan motor cuma gua repaint juga warna coklat Yoshimura nih gua repaint sama bracketnya semua jadi satu set gua repaint bracket sama kaliper semua depan belakang Oke okay, jadi bagian body decal kaki-kaki udah semua sekarang bagian wheelset sama ini kelupaan hand grip nih udah mulai busuk udah rusak juga sini soalnya ini udah lama hand gripnya kiri kanan gua pakai RCB warna merah cuma ini udah kotor belum gua ganti lagi tadinya mau gua ganti cuma untuk warna merahnya kosong habis anjir cuk mobil Ford Mustang jadi untuk warna merahnya habis kayak makanya gua nanti aja baru ganti hand gripnya untuk bagian wheelset untuk wheelset depan belakang gua pakai scarlet untuk ukuran depan gua pakai ukuran 300 dan untuk belakangnya gue pake yang lebar, itu 425. Jadi biar nyesuaikan sama karakter motor 250, jadi wheelset belakangnya gue lebarin pake 425. Untuk bannya depan gue pake Corsa, Corsa R93, ukuran 120 60 Dan untuk bagian belakangnya ini gue pake yang lebar. Sama Corsa R93 juga, ukuran 150 60 Ini looknya jadi lebih lebar kan? Tuh. Cuma ini bannya udah agak botak karena ini ban udah, udah setahun gue pakai. Jadi kata gue kalau kalian nyari ban soft kompon yang, yang enak yang awet, kalian bisa pake Corsair 93. Dia enak buat harian karena lebih awet. Terus untuk grip di aspalnya juga dia lebih enak ketimbang maxxis. Cuma harganya lebih mahal sedikit daripada maxxis. Nggak apa-apa lah keluar duit dikit, yang penting dapat yang bagus kan. Kalau untuk tromol depan belakang nih, ini yang belakang gue pakai ori bawaan, ori bawaan motor. Untuk tromolnya dia depan belakang bawaan motor udah CNC. Cuma sama sama gua di repaint cat biasa karena ya itu dia tadi Anodized kalau CNC itu bagusnya anodized tapi harganya lebih mahal. Jadi untuk tromol depan belakang gua masih pakai ori bawaan motor. Nih. Untuk tromol depan belakangnya motor ini mirip sama CRF 250. Kalau CRF 150 bisa cuma nanti dia beda di as belakangnya karena kan kalau CRF 150 as belakangnya kecil. Jadi untuk tromol depan belakang nih sama kayak CRF 250. Untuk gearnya ini gue pakai ROZ Untuk ukuran gearnya belakang 44 ROZ ini gue pakai punya CRF150 Jadi pake CRF150 masuk Terus untuk bagian piringan depan Ini gue pakai merek Thor. Sama ini juga piringan depannya gue pake CRF150 Jadi dia bisa pakai part aksesoris dari CRF150 Tergantung sih menyesuaikan part apa yang mau dipakai dulu Terus kalau untuk bagian rantai ini gue pakai TK Racing ukuran 520 Gear depan pakai standar 13. Kalau untuk standar samping nih pakai masih pakai bawaan motor juga. Cuma gua repaint hitam aja. Tadinya awalnya silver. Gua repaint hitam sekarang. Kaki-kaki, wheelset, semua udah. Oh ini. Jalur roda. Ini untuk jalur roda belakang gua pakai punya CRF150 juga. Cuma gua custom. Gua pakai. Karena dia as roda belakangnya itu tengahnya bolong, ada lubang. Jadi gua pakaiin as, as drat. Asdrat yang panjang satu meter kalau nggak salah gua potong gua bagi dua buat depan belakang ini jalur roda bahannya plastik sama yang depan juga ini ini bahannya plastik gua pakaiin asdrat yang belakang jadi gua beli satu meter cuma berapa 15ribuan jadi gua pakaiin asdrat, gua potongin gua masukin asdrat as itu kayak baut panjang gitulah gua masukin terus gua pasangin as roda apa jalur roda gua pasangin mur udah gitu doang Terus untuk bagian engine guard, engine guard bawahnya ini bawaan motor juga, bahannya aluminium, cuma gua repaint hitam. Untuk radiator semua standar, masih bawaan motor juga. Oke, jadi mungkin untuk bagian tampilan itu doang yang dirubah, enggak terlalu banyak sih yang dirubah karena kebanyakan masih bawaan motor cuma ya gua repaint kayak gitulah. Jadi motor ini dari segi tampilan kaki-kaki rangka usd depan itu udah replika CRF jadi nggak perlu diganti lagi udah ganteng gitu Ini bahan rangkanya dia aluminium nih subscribe belakangnya juga dia pakai subscribe belakang bahannya aluminium juga swing armnya juga aluminium jadi makanya kenapa bobot motor ini itu ringan cuma bobot bersihnya cuma 108 eh 117 kilo atau 118 kilo gitu setara kayak kayak LX150 makanya banyak teman-teman gue yang ngelihat di motor kok kayak berat gitu, yang belum pernah nyobain motor ini ya maksudnya. Dia ngelihat motor ini tampilannya emang padat, jadi keliatan kayak berat kan. Tapi pas dia pakai kaget, bobotnya ringan. Kayak yang biasa emakai kayak 150, berasa pakai ini tuh kayak kayak enteng gitu. Beda sama VR 250. Banyak yang mau bilang motor ini sama kayak VR 250. Emang untuk mesin basic basic mesinnya mirip sama kayak VR 250. Cuma perbedaannya dia ada di bagian rangka sama kayak kaki, -kaki. Kalau VR kan dia bagian rangkanya besi Cuma emang model delta box Kalau motor ini dia bahan rangkanya aluminium Jadi dia bobotnya lebih ringan daripada VR250 Tapi kalau pas nyobain motor ini pasti kaget Karena motor lokal tapi bobotnya ringan gitu Karena kan banyaknya kalau motor-motor murah kayak gitu kan Motor trail murah kayak gitu kan biasanya kan Masalahnya di bobot, dia berat gitu, kayak VR250 berat Cuma motor ini dia ringan keuntungannya Jadi untuk tampilannya segitu aja mungkin kalau untuk bagian mesin, gue rombak sedikit. Karena kemarin mesin bawaannya dia kompresinya kecil, cuma sekitar 10 kalau nggak salah. 10 atau 11 gitu. Gue naikin jadi 12 berapa kemarin tuh? Gue naikin kompresinya, terus gue ganti noken ya gue pakein BRT. BRT punya VR250. Kenapa gue ganti noken AC? Karena noken AC bawahnya kan karakternya apa tenaga bawah. Jadi kalau buat di biaspal, jalan jauh gitu kan, nafasnya pendek-pendek. Jadi gua ganti pakai BRT yang ngejar tenaga atas. Jadi biar dibawa di jalan aspal tuh nafasnya rada-rada panjang gitu tenaganya, nggak cepat habis. Soalnya kalau pakai pakai di aspal, nafas cepat habis tuh kayak kurang enak. Jadi baru jalan sedikit, motor udah, man, udah minta ganti gigi terus. Makanya kemarin gua ganti noken asnya, gua pakai BRT tipe. Tipe R, pokoknya gue lupa R berapa, pokoknya tipe R yang tipe R noken asnya. Dan untuk bagian lainnya aksesoris paling ini cuma ini tuh. Paling cuma ini sih. Karet apa pedal persneling. Karena gue sering pake sepatu kalau nggak dipakein karet kayak gini. Sepatu rusak buat nyongkel. Jadi gue pakein karet. Sama ini gue pakein pijakan sepeda BMX buat taruh di bawah sini, di bawah terangkah. Buat tambahan engine guard lah. Jadi pengaman kalau misalnya jatuh, nggak kena blok mesin langsung. Gue pasang kiri kanan untuk pelindungnya. Gue pakein footstep BM BMX. Footstep sepeda BMX harganya ya paling 100 ribuan lah kiri kanan. Tergantung bahannya juga sih. Oh ya sama terakhir ini. Stop lamp. Gue pasangin stop lamp 3-in 1 di bawah sini di kolong. Biar nggak terlalu kelihatan kan. Tapi untuk dari jauh tetap kelihatan stop lampnya. Stop lamp 3-in 3-in 1. Ya, cuma berapa ya? 80 ribuan gitu 60 ribuan. Kalau nggak salah, lupa gue. Oh ya lupa yang terakhir ini gua kasih stiker USD yang bahan 3M motif Ohlins ya alala Ohlins kayak gitulah stiker USD kayak gini harganya berapa 100 ribuan 110-100 ribu pas gitu Oh ya sama yang terakhir lupa gua kasih tahu warna-warna velgnya semua ini untuk velg depan belakang monosok pokoknya yang warna merah-merah semua ini gua warnain jadi merah candy namanya jadi gua repaint kemarin buat kalian yang mau nonton video restorasinya ada kalian bisa nonton aja langsung udah gua upload sama yang terakhir paling ini gua pengen ditinggikan belakangnya, jadi gua mau tinggiin lagi, lagi gua pesen unit tracknya buat peningginya unit track peninggi, lagi gua pesen cuma belum dibikin kayaknya, belum jadi kayaknya, jadi kata gua ini tinggi tinggi belakangnya agak kurang, soalnya badan gua gede kan, kalau naik langsung amblas, jadinya pengen gua tinggiin lagi belakangnya, cuma nanti kalau udah datang baru gua pasang. Jadi untuk modifnya di motor gua nggak terlalu keluar banyak karena gue enggak perlu ganti kaki-kaki kayak kayak gitu tadilah pokoknya beda sama WR kalau WR ya gue harus ganti USD sama swing arm gitu, gitu kan jadi kalau kalau modif WR lebih keluar banyak ketimbang motor ini motor ini aja cuma ngabisin duit gue berapa doang enggak terlalu banyak lah jadi enaknya motor ini dimodif dikit udah ganteng gitu dan untuk part-part modifnya semua gua beli di Faisal MX shop jadi buat kalian yang mau ngemodif motornya trail atau supermoto Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal Emek Shop Untuk tokonya ada di daerah Bandung di Lembang Dan untuk dekalnya Dirti Heroes Graphics Kalian bisa cek aja Instagramnya Untuk info order part-part modifnya sama dekal nanti gue taruh di deskripsi video Kalau misalnya kalian pengen order juga ya kan Oke jadi cukup untuk video preview hari ini Takutnya nanti kesorean hujan lagi jadi nanti ditunggu lagi video-video selanjutnya. Ini nanti bakal gua ganti bodinya Cerepat empat setengah kayaknya. kayaknya ya. Pokoknya tungguin aja. Kalau udah gua ganti pasti gua bikin kontennya. Kalau udah gua ganti bodinya maksud. Oke, okay, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Ini sudah rekan. Ada iya. di sini.